Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Akhirnya fitur yang ditunggu-tunggu di aplikasi WhatsApp hari ini telah hadir Yaitu menyembunyikan status online Jadinya sekarang kita bisa online di WhatsApp tanpa diketahui oleh siapapun Ya, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali Caranya kita klik titik tiga yang ada di bagian atas sebelah kanan di aplikasi WhatsApp ini Kemudian pilih setelan Berikutnya pilih akun Kemudian privasi Berikutnya pilih lagi terakhir dilihat dan online. Nah, seperti ini. Untuk menyembunyikan status online, di sini harus kita pilih sama seperti status terakhir dilihat. Kemudian pada bagian di atas, pada status terakhir dilihat, kita pilih tidak ada. Jadinya status online kita dan juga terakhir dilihat tidak akan tampil. Jadinya kita bisa online tanpa diketahui siapapun Tetapi sayangnya untuk fitur ini hanya dibagikan kepada orang yang beruntung Jadi diacak ya oleh WhatsApp Nah di sini saya sudah mencoba untuk beberapa HP dan memeriksa fitur tersebut Tetapi ternyata belum ada ya Adanya hanya terakhir dilihat Begitupun untuk kedua HP lainnya Di sini pun sama baru terakhir dilihat saja seperti biasa Nah, untuk yang HP satunya baru saja mendapatkan fitur untuk menyembunyikan status online di WhatsApp, ya. Dan untuk fitur terbaru ini baru hadir di WhatsApp Beta terbaru, yaitu pada versi WhatsApp 22220 dan titik 9. Ya, buat kalian yang ingin mencobanya, silahkan update WhatsApp kalian ke versi beta terbaru. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video saya. Silahkan kalian download. Kemudian install untuk melakukan update. Tetapi seperti saya bilang tadi, ini hanya untuk pengguna yang beruntung ya. Jadi nggak semuanya. Ya, untung-untungan lah. Siapa tahu kalian dapat. Dan kalau misalnya nggak dapat, silahkan tunggu update di WhatsApp berikutnya. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.